Assalamualaikum sahabat gerai yatim. ini dia parcel Ramadan yang akan dibagikan untuk adik-adik yatim dan rova yuk kita unboxing kira-kira e, isinya apa aja ya ternyata wah ada apa stick ada biskuit juga ada sirup ada susu kental manis ada kurma wah ternyata ada kebutuhan pokok buat adik-adik yatim lupa juga uh, ada mie ada terigu ada gula ada sardin ada teh ada minyak juga nah selesai deh unboxingnya Masya Allah ternyata banyak juga ya isian persiun Ramadan ini dari sahabat semua semoga adik-adik yatim dan senang dan bahagia menerima pasar Ramadan ini yuk Lalu ajak keluarga dan teman-teman untuk ikutan sedekah pasar Ramadan ini